Ya, selamat datang kembali ke channel gua. Mengetahui nilai saturasi oksigen normal merupakan hal yang penting terutama saat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pasalnya, banyak penderita Covid-19 yang kerap mengalami penurunan saturasi oksigen tanpa disadari. Untuk itu, di studio gua udah ada dua alat yang akan membantu kita mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan sebelum kita lanjutkan, sebagai disclaimer, gue itu bukan orang yang berkompeten di bidang medis, sehingga gue mohon bantuan buat uh, lo yang lebih ngerti, kalau ada penjelasan gue yang salah atau kurang tepat, tolong segera uh, kasih tahu gue di kolom komentar. Yuk, kita simak lebih lanjut. Saturasi oksigen merupakan nilai yang menunjukkan kadar oksigen di dalam darah Nilai ini sangat berpengaruh terhadap berbagai fungsi organ dan jaringan tubuh Untuk melakukan pengukuran nilai saturasi oksigen kita punya dua cara Yang pertama adalah analisis gas darah Yang kedua yaitu dengan menggunakan alat oksimeter seperti ini Nah yang jadi masalah analisis gas darah itu tidak bisa dilakukan mandiri ya karena cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel darah, lalu dianalisa jadi butuh orang yang memiliki kualifikasi dan peralatan yang memadai. Sehingga kita untuk memonitor saturasi oksigen di dalam darah, untuk pengguna awam sebaiknya menggunakan alat Pulse Oximeter ini. Baik, di depan kita sudah ada dua alat Pulse Oximeter. Yang gua lihat gampang sekali dijumpai di e, berbagai tempat seperti marketplace atau di counter-counter ya. Cuman ini sayangnya e, generik ya, nggak ada mereknya. Jadi biar gampang kita bilang aja ini alat A, ini alat B. Yuk kita mulai dulu dengan unboxing dari si alat A ya. Simple ya, isinya si alatnya itu sendiri. Ini lalu kita lihat di dalamnya lagi, ada buku panduan yang serius, tulisannya kecil banget. Habis itu ada tali gantungan. Oke, kita pindah ke alat B. Alat B sendiri juga Di sini cuma alatnya sama ya Ada buku manual kecil dan ada tali gantungan Alat A dan alat B ini dua-duanya ditenagai oleh dua buah baterai triple A Yang B pun sama ya dengan triple A Kedua alat ini memiliki fungsi tambahan selain fungsi utamanya sebagai pengukur tingkat saturasi oksigen di dalam darah. Yang pertama adalah fungsi untuk mengukur denyut nadi kita. Jadi dia akan menghitung dalam satu menit itu berapa kali jantung kita berdetak ya. Yang kedua, kedua alat ini dapat mengukur Perfusion Index atau PI yang merupakan rasio aliran darah berdenyut berbanding dengan aliran darah statis non-pulsatil di jaringan perifer pasien seperti pada ujung jari, jari kaki, atau daun telinga. Indeks perfusi merupakan indikasi kekuatan denyut nadi di sensor oximetri. Nilai PI sendiri berkisar antara 0,02% untuk denyut yang sangat lemah Sampai 20% untuk denyut yang sangat kuat Indeks perfursi Bervariasi tergantung pada pasien Kondisi fisiologis Dan lokasi pengukuran Karena variabilitas ini Setiap pasien harus menetapkan indeks perfursi normalnya sendiri Untuk lokasi pengukuran tertentu dan menggunakan Untuk tujuan pemantauan Ya, Oke, okay, kita mulai saja dengan Penggunaannya ya, kita mulai dari Alat A e, Kedua alat ini sih kurang lebih sama ya e, Ini gue cabut dulu nih Pastinya oke okay. Hanya ada Satu tombol, dia tombol on Dan dia nanti off nya otomatis Kita mulai saja Untuk menggunakan alat A ini Cara penggunaannya cukup mudah Tapi perlu dicatat Sebelum menggunakan alat ini Pastikan tangan bersih dan untuk yang wanita pastikan tidak memakai cat kuku. Kita buka dulu seperti jepitan kayak gini. Kita taruh jari kita sampai mentok ke dalam lalu kita jepit. Dan ini ada tombol on. Ya, kita tinggal on aja. Nanti dia off-nya otomatis sih. Kalau dia nggak ngedeteksi ada jarinya, dia akan mati sendiri. Oke, kita mulai kita klik on. Ya, saat ini terukur bahwa kadar oksigen dalam darah gua adalah 96% Dan denyut jantung gue 99 BPM atau 99 denyut per menit Oke, naik lagi Lalu, untuk Perfusion Index nya adalah 5,5% Jadi masih cukup kuat ya kalau menurut gua ya Oke Fungsi tombol on ini selain untuk menyalakan alat, dia juga bisa untuk merotasi tampilan kalau sekarang kan kita enak lihatnya nih ya, tapi bisa jadi kalau orang yang di sebelah sana mau melihat itu kita bisa putar kayak gini oke, dia akan madep ke sana kita klik lagi nah dia akan madep ke sana kita putar lagi, kita klik lagi, dia akan madep ke sana dan ini kembali lagi ya, oke okay. kita lepas, kita biarkan nanti dia akan mati sendiri Alat kedua juga sama Kita buka Kita klik ya, alat B ini Kita klik Saklarnya, on off nya Ya, ini gue deketin aja karena Alat B ini agak redup display nya Semoga terlihat ya di kamera ya Oke, kalau menurut alat B ini Saturasi dar oksigen darah gue itu 96% denyut jantung 103 BPM, perforasi indeks gue itu di sini tercatatnya sebelas persen. Oke, terjadi sedikit perbedaan ya, tapi uh, ya maklum ya, beda alat mungkin ada sedikit beda ya uh, pembacaannya, tapi selama enggak ekstrim seharusnya sih buat gua nggak masalah tadi kebaca ya nilai saturasi oksigen dalam darah gue itu di 97 nah sekedar info aja nih kalau lo mau tahu yang aman, yang normal itu berapa sih jadi dari sumber yang gue baca 95-100% itu adalah angka yang normal, angka yang bagus 90 sampai 95% adalah hipoksia ringan sampai sedang. 85 sampai 90% adalah hipoksia sedang sampai berat. Sedangkan kalau sampai di bawah 85% itu udah hipoksia berat yang mengancam jiwa. Jadi alat ini sebetulnya gunanya lebih ke memonitor ya kondisi eh, kadar oksigen di dalam darah kalau uh, dia turun nah sebaiknya lo langsung melakukan konsultasi medis karena alat ini tujuannya bukan untuk mengetahui lo sakit atau enggak tapi cuma ngasih tahu eh ini turun jadi uh, harus ditindaklanjuti dengan merujuk ke dokter gitu lalu ada juga yang akan uh, bilang nih eh gua udah punya smartwatch nih dan disitu ada Uh, itunya mengukur uh, kadar oksigen dalam darah oke okay. kita sekarang komparasi aja yuk hasil readingnya ya kita bukan cepet-cepetan karena gue udah coba kalau pakai smartwatch gua yang Huawei ini itu bacanya lebih lama dibandingin si alat oximeter ini oke okay, kita mulai gua buka dulu ini ini langsung gua pasang oke okay. jamnya SPO2 nya harus gua nyalain dan ini harus bener-bener gua gak boleh gerak nih nanti kita lihat aja selisihnya berapa sih antara oximeter sama smartwatch yang gua pakai ini si oximeter udah selesai dari tadi, si smartwatch masih measuring dan ini kalau gua kebanyakan gerak, nanti dia error, dia minta diulang Makanya gue berusaha setenang mungkin, nggak gerak, nggak tremor, Gitu kan Oke, kita ulang ya Belum, ini dia uh, harus ngukur denyut nadi dulu Baru dia bisa keluarin hasil finalnya Ya kalau menurut smartwatch gua saturasi gua saturasi oksigen gua itu 99%, menurut oximeter adalah sembilan puluh delapan ya nggak meleset jauh lalu untuk denyut nadinya ya di smartwatch itu 102, dua di oximeter seratus empat sampai seratus oke variatif ya karena itu pasti akan naik turun berarti bisa disimpulkan sebetulnya antara smartwatch dan Oximeter ini Perbedaannya Tidak terlalu signifikan Jadi dua-duanya bisa dipakai Masalahnya adalah Kalau si smartwatch ini Butuh waktu lama dan butuh Lu bener-bener diem steady Kalau si oximeter ini Dia cepet dan ya Lu gerak-gerak dikit masih oke okay buat dia Itu uh, Kelebihan dari si oximeter Kalau kelebihan dari si smartwatch Sendiri kelebihannya adalah satu, pengukuran lu bisa direcord ya Beda-beda smartwatch tapi biasanya ada yang ngasih fitur Oke okay, hari ini berapa, besok berapa, dan seterusnya Oke, okay. keuntungan smartwatch yang kedua adalah Dia nempel di lelus setiap saat nih, hampir setiap saat lah Dibandingin si oximeter ini walaupun udah dikasih tali gantungan Tuh. Kedua alat oximeter ini, gua beli di tempat yang sama Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi ya untuk alat yang A ini Dia harganya Rp88.000 Sedangkan untuk alat yang B ini Harganya Rp135.000 Oke kalau begitu Semoga review gua kali ini Bisa membantu kalian Yang lagi cari informasi mengenai Oximeter dan saturasi Oksigen di dalam darah Terima kasih telah menonton sampai selesai Sampai jumpa lagi Salam sejahtera dan sehat selalu buat kalian semua